kurangan jenazah pernah-pernah bukan pernah sering maka dena bintang telutup mantara kolik tiga yang ngantar kamu ke kubur tapi dua yang kembali satu yang setia menemani yang pertama harta keluar semua harta ngantar mobil motor keluar semua begitu Ada, ada harta yang masuk ada kain kafan tidak ada orang mentang-mentang kaya kasih masuk handphone kasih masuk kipas angin tidak kaos kaki saja orang Islam tidak boleh memakai yang kedua mengantar kita apa keluarga keluar semua teman-teman keluarga kita sahabat kita pergi mengantar ke kubur tapi begitu masuk di kubur ada yang mau temani? Ada yang mau temani? Tidak! Meskipun bapak kalau meninggal istrinya Meskipun sayang sama istri Mau masuk dikubur. kubur? Nabi bilang kemanapun kau pergi Aku akan mengikutimu Gunungkan ku daki Lautanku seberangi Masjid ku lewati Masuk dikubur? Ada yang mau temani? Tidak! Yang ketiga kata Nabi Yang mengantarmu amal Inilah yang akan mengikutimu. Kemanapun kau pergi. Masuk di kubur. Dia akan masuk. Dua jenis amal. Amal kebaikan. Amal keburukan. Masuk. Taman iki kibur. Eh? Ditimbun. Pak. Ada perantau di sini. Ada dari Sulawesi. Coba angkat tangan. Oh banyak-banyak. Ada dari Jawa. Banyak. Ada orang Banjar. uh oh. Bubuhan Banjar, jar banyak betul lampunya. Bapak orang Bugis datang merantau ke Batu Licin. Ternyata di Batu Licin tidak sesuai harapan. Masih ada pilihan, masih ada. Ada pulang lagi, Pak. Lewat Batu Licin turun di Parepare. -pare. Dari Jawa merantau ke Batu Licin. Sampai batu licin, karena nyaman, bulik lagi pian, gigi dijawab, iya toh, cocok ih. Eh. Tapi demi Allah, kota mana kiburu eh? Masuk kalian kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau lagi keluar. Ha, kalau kok hati keluar kau dari kuburmu, kau di kubur sore. Keluar ke besok pagi, Lari semua orang batu licin. Nah, kalau masuk kubur, Tidak bisa makin apa ngapain Petumanan dia malamu, kata Nabi, Putus semua amal-amalmu, Kecuali tiga hal. Haji Almarhum Haji Andi Arsa, Dengan istri, Ada di dikubur? Almarhum Abdul Latif bin Siapuk, Bapaknya Ustaz, Ada di dikubur? Soeharto Harto, Habibi, Gus Soekarno, ada di kubur, Mbah Surit, tak gendong kemana-mana, adik <tuh> naganga, hilang semua, maka putus semua orang sudah dalam kubur yang bisa menolongmu, kata Nabi, "telu tinggal tiga perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur apa gerangan yang menolong satu kata Nabi anak yang soleh dan soleha bukan anak anggota DPR bukan anak kontraktor bukan anak profesor bukan hanya tentara polisi bukan tapi apa soleh dan soleha menjadi soleh dan soleha tidak harus tinggi sekolah Menjadi soleh dan soleha tidak harus kaya Menjadi soleh dan soleha tidak jadi pejabat dulu tidak Biar tidak ada sekolahmu kok bisa jadi soleh dan soleha Biar kau miskin boleh kau jadi soleh dan soleha Dan itu gampang Mau jadi anggota DPR? Wane piro Mau jadi bupati? Lebih mahal lagi tipu kiri kanan mau jadi pengusaha batu bara eh siaga duitmu. mau kok jadi soleh dan soleha biar kau miskin bisa mau kok jadi soleh dan soleha biar tidak ada sekolahmu boleh gampang nih bapak-bapak ini di depan saya sudah muka-muka sakaratil maut gimana <tuh> di <-mana> dia kira-kira <tuh> kalau bapak mati siapa doakan kau Siapa istrimu kalau dia masih muda kawin lagi? Eh bu ibu kalau meninggal siapa doakan suami <tik> Mak Denise siapa yang doakan kita anak saya ini contohnya kakak saya <tik> jarang saya doakan, namun tapi doakan KD, itu pun kalau saya ingat tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat Lima waktu saya selalu sujud, saya di ujung sujud, saya selalu berdoa, Allahumma gafirli wali wali daya, warhamhum rabbayani, dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur kenapa? karena saya setiap sujud bukan diriku kudoakan, tapi bapak namo bapakku bukan kontraktor meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya tapi insya Allah bahagia dikubur karena anaknya selalu mau muakar nih bapak-bapak kalau mati ki mau ki lihat bagaimana nasib tak dikubur lihat anakmu sekarang, lihat anakmu kalau anakmu malam jumat tipe baca yasin di dalam kamar Harapanmu harapan pagi-pagi, eh, siapa buka pintu itu rintik, wih eh, anaknya yang bungsu buru-buru ke masjid ah harapan mau, hmm. no, harapan no. anakmu pergi main sal jam 5 10 menit sebelum menjelang, lari-lari pulang cepat rumah, kenapa? dia mau tunggu salat jamaah maghrib di masjid, harapan pak meskipun kau cuma ngontrak-ngontrak jadi biar anakmu tinggi sekolahnya banyak uangnya banyak istrinya tapi tidak pernah sembayang, ha? Eh? <tik> Masilah Pintar bahasa Inggris, Ustaz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Dia jago di sekali, nanya itu Ustaz. Masih sd pintar di bahasa Inggris. Nah, banyak anak-anak pintar bahasa Inggris. Nggak percaya, tapi ikut Inggris. <tik> itu anak-anak di Inggris, Pak. Bahasa Inggris semua apa kalau dia pintar bahasa Inggris memangnya kalau dia pintar bahasa Inggris berdoa pakai bahasa Inggris oh my god please help me my mother Bleh. pasti bahasa Buenjar juga bujur nah, maka Pak U, yang bisa menolong Bapak sekitip keubur anak yang soleh dan soleha yang kedua yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur apa? Sedekah. nih, bapak-bapak yang banyak cincinnya. Zamrud, rubi. Ah, pak pasudian mahal jamnya. Kalau pian mati siapa pakai itu? Ah. Ah. Untung tidak ada ibu-ibu di sini. Saya bilang sama ibu, kalau ibu-ibu ini istri-istri kaya. kalau kau mati siapa yang pakai cincimu? Siapa yang pakai gelangmu? Siapa yang pakai kalungmu? Siapa yang pakai antingmu? Siapa yang pakai berlian dan emasmu? Dia teriak. Anakku Stas, Fred. bukan anakmu yang pakai. Siapa? Istri kedua. Ikan, eh, suamimu pasti kawin lagi. Dia dengar istriku, mamanya Cek. Nah, dengar ini ceramahku, nanti dia di Youtube pulang nak panggil kak Ustaz jadi nanti kalau mati kak mau kikawin lagi, saya sini kok sayang saya kasih tahu kok baik-baik sayang jangan jangankan kau mati masih hidup, kok saja Nasih selalu berpikir kawin lagi apalagi kau mati, no way maka bapak-bapak jangan kau berharap nanti anakmu yang sedekah, jangan lebih baik kau sedekah memang nih sekarang